Evaluasi Ancelotti, Lini Tengah Belum Siap Laju Real Madrid akhirnya terhenti di tangan RB Leipzig. Siapa sangka Madrid harus bertukuk lutut 2-3 di Red Bull Arena Rabu 26 Oktober 2022 dini hari Waktu Indonesia Barat dengan penampilan yang juga buruk. Kekalahan di pekan kelima grup F Liga Champions 2022-2023 itu menjadi kekalahan pertama Madrid di musim ini. Padahal sebelumnya Madrid begitu solid bahkan bisa mengatasi Barcelona dalam partai El Clasico dengan meyakinkan. Setidaknya kekalahan ini memperlihatkan kelemahan Madrid yang harus segera diperbaiki. Manajer Carlo Ancelotti pasti sadar betul soal itu sebab eksperimennya di posisi bek kiri malah gagal total. Kehilangan pemain utama juga membuat sistem permainan Madrid sama sekali tak berkembang. Penggemar Real Madrid dibuat bertanya-tanya siapa yang menghuni pos bek kiri saat ada nama Nacho Fernandes dan Antonio Rudiger turun bersamaan. Di pertandingan, Rudiger terlihat bermain di posisi bek kiri. Namun, Rudiger kesulitan menghadapi serangan agresif dari bekanan Leipzig Mohamed Siakam. Alhasil, Rudiger dikembalikan ke posisi back tengah dan Nacho yang mengawal sisi kiri pertahanan Madrid. Hasilnya, sama saja. Nacho pun tak bisa berbuat banyak di sana. Ia kesulitan menghentikan siakam yang terus mengandalkan kecepatannya menerobos masuk pertahanan Madrid. Aurelian Juameni sempat dipuji berkat penampilannya yang impresif menggantikan peran Casemiro di lini tengah Madrid. Tapi, bisa jadi penampilannya impresif karena masih ada gelandang senior semacam Toni Kroos dan Luka Modric di tengah? Pasalnya, di laga ini hanya Kroos yang dimainkan. Modric absen lantaran bermasalah dengan kondisi fisiknya. Penggantinya adalah Eduardo Camavinga. Kombinasi trio ini terbilang tidak jalan. Cuameni yang impresif itu tampak biasa-biasa saja atau bahkan bermain di bawah standar saat hanya ada satu pemain senior yang membantunya menjaga lini tengah. Vinicius banjir kritikan. Real Madrid memastikan tiket ke babak gugur Liga Champions 2022-2023 dengan cara yang mengecewakan. Madrid kalah 2-3 dari RB Leipzig pada pekan kelima grup E, Rabu 26 Oktober 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Penampilan Vinicius Junior jadi yang paling dikritik para penggemar. Walaupun mencetak satu gol, sang pemain dianggap terlalu egois dengan tidak memberikan umpan kepada rekannya yang lebih bebas untuk mencetak gol. Tak hanya itu, kehilangan beberapa pemain inti cukup terasa untuk Madrid. Pemain pelapis yang diturunkan sejak menit awal gagal memberikan impresi yang bagus dan terpaksa kalah dari Leipzig. Kekalahan ini juga sekaligus memutus rekor tak terkalahkan Madrid di seluruh ajang musim ini. Namun setidaknya, kekalahan ini bisa memberikan gambaran bagi Carlo Ancelotti untuk bisa melihat kelemahan Madrid di musim ini. Madridista membuat postingan kritik tentang Vinicius. Vini menyedihkan seperti biasanya, bermain tanpa keinginan dan kedewasaan. Dia perlu menanamkan mentalitas lapar dan menang jika dia ingin naik lebih tinggi atau mungkin berakhir dengan Robinho yang lain. Ada apa dengan Advinijer? Kenapa dia tidak mengoper bola? Saingi Real Madrid, Chelsea juga kejar Bruno Guimares. Rencana Real Madrid untuk membaca Bruno Guimares dari Newcastle mendapatkan pesaing baru. Chelsea disebut juga tertarik untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, performa Newcastle di Premier League sedang menanjak belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah performa apik Bruno Guimaraes di lini tengah The Magpies. Performa ciamik pemain asal Brasil ini menarik perhatian Real Madrid. El Real ingin merekrutnya di tahun 2023 nanti dilansir dari Give Me Sport. Madrid kini punya pesaing berat untuk jasa Guimaraes. Chelsea disebut-sebut tertarik meminang sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Chelsea serius ingin meminang Guimaraes karena mereka butuh gelandang bertahan baru di tahun depan. Ini disebabkan Chelsea akan kehilangan dua gelandang mereka sekaligus. Golokante dan Jorginho kontraknya sama-sama habis di tahun 2023 dan sejauh ini mereka masih ogah memperpanjang kontrak di Chelsea. Jadi mau tidak mau Chelsea harus mencari gelandang baru di musim depan. Gue Mares yang performanya Amic dianggap cocok jadi pengganti keduanya. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea tahu bahwa Real Madrid mengincar Gue Mares. Namun mereka siap bersaing dengan klub asal Spanyol itu. Chelsea cukup pede bisa mengamankan jasa Gue Mares karena mereka berani menawarkan jam bermain reguler bagi Gue Mares. Sementara Real Madrid tidak bisa melakukan itu karena mereka sudah memiliki Aurelian Chouameni yang berada di posisi gelandang bertahan mereka. Jadi, Chelsea berharap bisa memenangkan pertempuran ini. Baik Chelsea dan Real Madrid dilaporkan bakal kesulitan untuk mengamankan jasa Guimaraes karena Newcastle ogah melepaskan gelandang. Guimaraes juga terikat kontrak jangka panjang di St. James Park, jadi posisi Newcastle untuk mempertahankan sang gelandang sangat kuat.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 Sejauh ini, tim berjulukan Los Blancos masih di jalur yang sangat menjanjikan. Mereka belum menderita kekalahan sepanjang La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol 2022-2023. Jalan jeda Liga yang akan berlangsung 11 November hingga 31 Desember karena piala dunia di Qatar, Real Madrid akan menjalani 5 pertandingan di semua kompetisi. Kos Blancos juga masih mengincar juara grup F Liga Champions 2022-2023 yang bisa mereka pastikan dengan tambahan 1 poin melawan RB Leipzig tengah pekan ini. Encelotti juga mengistirahatkan beberapa pemain kunci untuk laga melawan RB Leipzig pada match kelima grup F Liga Champions Rabu 26 Oktober waktu Indonesia Barat. Sang entrenador menurunkan sejumlah pemain pelapis karena Real Madrid telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.